Harga emas sedang coba rebound. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase koreksi.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 sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1796.61 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1789.49 sekian analisa forex untuk tanggal 30 Desember tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi